Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Ada satu peristiwa menarik ketika dalam Semar Kepakisan menjadi Adipati Bali. Pada masa itu yang berkuasa di Majapahit adalah Hayam Wuruk. Seperti kita ketahui, Raja inilah yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Suatu ketika, setelah Mahapati kejahmadah mangkat, Maharaja Hayamuruk mengundang semua adipati dari seluruh Nusantara. Yang diundang tentu saja termasuk Adipati Bali, Blambangan, Pasuruan, Madura, dan Palembang, karena sudah mangkat Adipati Madura, Ki Jaran Panoli digantikan oleh putranya, yaitu Adipati Wengker. Dalam buku Baba Dalam Waria Ida Dalam Sri Aji Kersna Kepakisan diceritakan bahwa sebelum Adipati Bali dalam Semara Kepakisan berangkat ke Majapahit para Pati dan para Arya diundang untuk bersidang di Keraton Gelgel. -Gel. Dalam sidang itu, Dalam Semara Kepakisan memutuskan untuk mengajak Kiai Petandakan, Kebun Tubuh dan para Pati lainnya untuk mengiringi beliau ke Majapahit Sedangkan Arya Tabanan, Tegah Kauri, Penataran, Tojiwo, dan Pring ditugaskan menjaga kerajaan. Dan sebagai perintis jalan diajak pula tiga bersaudara, Tan Kober, Tan Kaur, dan Tan Mundur. Dalam semara kepakisan dan pengiringnya berangkat ke Majapahit pada bulan mati agar tiba di Majapahit pada musim bunga hari ke-10 bulan penuh karena perjalanan memerlukan waktu sebulan. Rombongan berlayar menggunakan perahu warna-warni dan di sepanjang perjalanan menyinggahi beberapa tempat di mana rombongan mendapat suguhan makanan dan hiburan. Di Intaran Sanur, rombongan berlabuh sehari, kemudian di Kutu beristirahat sehari juga. Kedua rakyat desa yang disinggahi itu menjamu ide dalam dan rombongan dengan hidangan dan hiburan. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan melewati tuban, kelahan, kedonganan, dan seseh tanpa berhenti. Sampai di Jembrana, rombongan baru berlabuh untuk beristirahat. Masyarakat setempat berbondong-bondong datang untuk menyambut dalam semarak kepakisan dan rombongan. Di sana mereka istirahat sehari sebelum melanjutkan perjalanan melewati Puranca dan Gilimanuk. Setelah menyusuri laut di bagian utara, akhirnya rombongan sampai di Pegilingan. Kemudian melewati penjarakan, telah gerung, dan akhirnya berlabuh di Bubat. Kedatangan dalam Semarang Kepakisan dan rombongan di Bubat disambut dengan upacara kebesaran. Majapahit mempersilahkan rombongan Adipati Bali beristirahat di perumahan para pati untuk menikmati jamuan makan dan menerima pakaian dan hiasan emas yang indah. Rombongan Adipati lain yang juga telah tiba di bubat adalah Palembang. Sedangkan Adipati Madura berlabuh di perjarakan dengan menempuh perjalanan selama seminggu. Adipati Blambangan dan rombongan menempuh perjalanan lewat darat dengan gajah dan kuda selama 10 hari. Adapun adipati pasuruan dan rombongan yang juga melakukan perjalanan lewat darat dengan gajah dan kuda hanya memerlukan waktu tiga hari. Akhirnya ada 21 adipati dari berbagai daerah yang datang dan berkumpul di Majapahit. Para adipati dan rombongan menginap di Pesanggrahan selama enam malam sebelum menghadap Maharaja Majapahit ketika tiba saatnya untuk bersidang para adipati dijemput oleh para patih dan diiringkan ke balerong. setelah tiba di balerong para adipati membungku memberi hormat dan sambil tersenyum maharaja majapahit mempersilahkan para adipati duduk di tempat yang sudah disediakan. Setelah Maharaja Hayam Wuruk selesai beramah-tamah dan memberikan wejangan kepada semua Adipati, tiba-tiba beliau bertanya kepada dalam Semara Kepakisan mengenai tanda lahir yang ada di paha dalam. Tanpa sungkan dan dengan rendah hati dalam Semara Kepakisan lalu menunjukkan tanda lahir di pahanya yang ingin diketahui oleh Maharaja Hayam Wuruk. Maka terlihatlah tanda lahir yang berbentuk kala, suatu pertanda kejayaan di dunia. Maharaja Hayamurug merasa gembira dapat melihatnya. Sebelum pertemuan agung itu ditutup, Maharaja Hayamurug menghadiahkan seperangkat pakaian dan sebilah keris kepada para Adipati setelah acara selesai para adipati kembali ke pesanggrahan sebelum pulang ke daerah masing-masing pada hari berikutnya Ada kejadian aneh dikisahkan ketika dalam semar kepakisan dan rombongannya kembali ke Bali Di tengah perjalanan ketika tiba di Kali Canggu tiba-tiba keris pemberian Maharaja Hayam Wuruk jatuh dan tenggelam ke dasar sungai akan tetapi dengan mengacungkan sarung keris itu di atas sungai, keris itu muncul dengan sendirinya dan memasuki sarungnya. Sejak saat itu, keris yang semula bernama Kisudemale itu juga disebut Kibengawan Canggu. Diberi nama Kisudemale karena keris itu berfungsi untuk menyucikan kerajaan. Selain disebut Ki Bengawan Canggu, keris itu juga dikenal dengan nama Kinaga Basuki karena bilahnya berukiran naga yang sangat indah dan bertuah. Demikian kisah mengenai perjalanan dalam Semara kepakisan dan rombongannya ketika berkunjung ke Majapahit untuk memenuhi undangan Maharaja Hayam Wuruk.